proses pemasakan ayam kampung ala biji peti ya kan bi cantik dia yang masak pasti rasanya lezat nikmat mantap di pasarnya rebutan ini bi tadi tuh di si mamangnya enggak kelihatan pantatnya karena pakai baju. Yang ini pakai dasar. safety PP T. Thank you. ini namanya ayam secap apa ayam rica-rica atau masam. ayam merah ayam Hah? Oh kalau yang satu kasih air banyak namanya apa airnya apa ayamnya jadi ayam masak ala apa iya Masa <tuk> <tuk> <tuk> kalau yang ayam kasih santan ya, oh itu. opor ya yang namanya ya biarkan dulu iya nanti, nanti bisa jadi banjir air ada dua rasa ayam kecap dan ayam uh, garam asam ya. apanya bu mm -mm. Ya. <talli> ada dua itu talinya bisa di ada dilihat ke bu ring ibunya ada dua. Setelah matang nanti bacakan makan bersama guys. Apanya? Hah? Di presto. Yang keras di presto biar empuk. Ayamnya ada yang keras, ada yang sedang. Karena apa yang keras itu udah terlalu lama, kali hidupnya <laughs> udah tua, oh, ibu. ayam yang mau dikasih kuah nantinya namanya ayam geram asem kalau so, yang sebelah sini nanti mau dikasih kecap aja lagi namanya ayam kecap ayam kampung kecap manis asin, pedas, chef, ceknya lagi beres peres bersih-bersih tuh rajin hai guys nyapa sih bisa sama web di youtube di video ini senyumnya tipis manis sangat menggetarkan jiwa sepertinya serius tuh. serius banget beres-beresnya bi kenapa gitu nggak santai sampai bercanda kan jadi nggak terasa capek gitu kan masak dua menu walaupun satu jenis cukup melelahkan cukup capek masak kayak beginian itu guys tapi nanti nikmat rasanya lucet jadi eh buru-buru pengen menikmati santapan ayam kecapnya Bentar lagi juga mateng kalau guys. bentar lagi dikasih kuah, terus enggak lama. Udah, karena sebenarnya udah agak mateng Inilah suasana dapur Chef Bibi Teti Susanti Udah terkenal Labek ayamnya Dia masaknya pintar Labek kambingnya juga Oh mantap Nanti pasti dia Banyak orderan Sima aja sih Bibi ketawa ketawa lah sini nggak ada yang ngelarang kok siapa juga yang mau ngelarang yang penting kita itu nggak merugikan orang ya kan guys matang matang masak masak aktivitas Bibi selalu ceria